Nah, Henti-hentinya Bang Min akan mengingatkan Dan menginfokan Untuk semuanya pecinta Leslar Dimanapun kalian berada Untuk jangan lupa Dukung Leslar Family Di ajang Infotainment World 2022 Karena untuk Waktu yang tersisa Itu tinggal kurang lebih 11 jam lagi persahabat Yuk jangan lengah Terus semangat jangan kendor Bismillah persahabat ya mudah-mudahan Idola kesayangan kita bisa membawa pulang piala penghargaan besok malam. Kita simak juga persabab di postingan lain dari akun warga Gono hanya Leslar ada sebuah kalimat yang diposting. Tinggal menghitung mundur beberapa jam lagi, siapkan amunisimu, kerahkan akun keluargamu, kerahkan semua yang kalian punya. Kalah menang sudah biasa. Sekarang yang terpenting, kita sudah berusaha dengan baik, semangat Betul sekali, per ya Yuk, kerahkan semuanya yang kita punya, yang kita bisa dukung voting idola kesayangan kita Karena hari ini terakhir, per ya Buktikan kekompakan dan kesulitan kita Yang penting kita sudah berusaha dengan baik Dan untuk hasil, mudah-mudahan bisa mengikuti kalau kita sudah berusaha dan untuk selanjutnya, bersama disimak juga, ini ada potret Papa Bilar saat main sepak bola. Keren banget ya Papa B, Masya Allah banget. Kalau sudah memakai kostum sepak bola, terlihat aura bintangnya luar biasa. Semoga Leslar selalu menjadi panutan, selalu menjadi kebanggaan untuk kita semuanya. Di kolom komentar pun banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan, salah satunya... Dari akun Erni Sumarni 281 mengatakan, masya Allah, Papa B ganteng katanya tuh, masya Allah banget ya, emang di matchnya luar biasa bahkan nih Papa B saat main sepak bola. Selanjutnya disimbang juga di akun TikToknya Papa Bilar saat mengunggah video bareng Oji bersama ya, dia ini viral juga di TikTok dan tentunya postingan ini diunggah. 18 jam yang lalu belum sehari persahabat ya untuk viewersnya sudah mencapai 3,7 juta kali ditonton ini keren banget tersahabat ya, terbukti dukungan semakin banyak dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai dan mensupport Leslar family untuk berikutnya juga persahabat ya, ada gambar spesial yang membahagiakan, ini juga salah satu bukti banyak yang sayang kepada keluarga Leslar saat diulang ulang bulan yang kesembilan Abang L banyak sekali hadiah banjir hadiah perselabatnya dari orang-orang baik yang sudah diterima oleh Oji dan Bang Putra selaku sopir barunya Leslar. Masya Allah banget ya ada buah-buahan ada mainan ada mobil-mobilan pokoknya lengkap banget ya untuk Abang L Masya Allah banyak yang sayang di luar sana Pasingan ini diunggah oleh akun Lancelar Candu. Kalimat caption pun dituliskannya ya di unggahan ini. Masya Allah, Tabarakallah, amanah untuk Abang El dari Aunty Ella di Saudi Arabia. Semoga Abang El suka ya hadiah dari Aunty Ella dan buah-buahannya. Selamat ulang bulan ke-9, Abang Fatih. Aunty Ella, terima kasih atas hadiahnya, berkah dan sehat selalu ya, Aunty. Amin. Insya Allah banget ya ternyata. Ini langsung dari Arab Saudi nih, persahabat. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk orang-orang baik. Mudah-mudahan berkah dan berokah selalu. Amin. Kemudian, persahabat ya kita lihat juga, masih di akun Instagram yang sama. Kali ini juga ada tentunya doa. Ini langsung dari Mekah, Madinah, persahabat ya. Dari kota Madinah, Masya Allah banget, ada sebuah kalimat. Abang Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, semoga lekas sembuh. Amin ya Rabbal 'Alamin. Doa baik untuk Abang El langsung dari Madinah. Tuh persahabat ya luar biasa. Kita lihat juga, sahabat, kalimat yang dituliskan di unggahan ini. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih buat Om Adeda yang sudah mengingat dan mendoakan kesehatan Abang Fatih di Tanah Suci Al-Madinah. Semoga doa dan amal baik yang diberikan diterima dan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga untuk semua Little Lovers Dimanapun berada atas doa dan support yang diberikan selama ini Untuk Panda dan Abang Fatih Masya Allah banget ya Begitu banyak doa di luar sana Sampai di Arab Saudi pun turut mendoakan untuk Abang El ini Membuat kita semakin terharu dan bangga sekali ya Kemudian juga perselamat kita simak diunggahan IGS-nya Bang Boril Satu jam yang lalu mengunggah foto Ching Abdel Dan kita simak kalimat yang diposting oleh Bang Boril Bismillah, selamat hari lahir ya Ching. sehat selalu, pokoknya doa terbaik ya Ching. amin Masya Allah banget ya ternyata, ada yang sedang berulang tahun nih, Cing Abdel, mudah-mudahan sehat terus ya untuk Cing Abdel, Masya Allah banget, mudah-mudahan untuk suatu rahmi bersama Leslar juga tetap terjaga dengan baik, amin. Kita juga masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru lainnya, jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Minucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.